Hari minggu semuanya! Halo adik-adik dan juga keluarga di rumah. Gimana kabarnya semua? Kakak berharap adik-adik dan juga semua keluarga di rumah tetap sehat dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik bisa nebang gak nih? Ada kakak siapa aja yang bakal melayani kita pada hari ini? Kalau nggak bisa kakak kasih tahu ya. Ada kak Tommy di Gitaris. Ada kak Betran di Kahonis. Ada kak Naomi dan juga kak Audrey di Luturgos. Jadi, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu pujian pertama sama gerakin badannya sedikit nih, biar nggak ngantuk lagi. Mari kita angkat pujian yang berjudul "Jangan Lelah". <tuk> Kita kayaknya perlu angkat satu pujian lagi nih, Kak. Mari kita angkat pujian bila Roh Allah ada di dalamku. Jangan lupa untuk ikutin gerakan Kakak ya. Sekarang saatnya kita, saat teduh nih Tetap berdiri ya Siapkan hati dan pikirannya Lipat tangan, tutup mata Tundukkan kepala Saat teduh dimulai Saat teduh selesai. Adik-adik, kita kan sudah selesai bersaat saat teduh. Tetap dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik, Tuhan Yesus memanggil kita untuk ikut serta dalam melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu banyak loh macamnya. Salah satunya menolong sesama. Kenapa sih kita harus menolong sesama? Karena sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Dan Tuhan juga sering menggunakan orang-orang yang tidak mengenal dia untuk menolong anak-anaknya, yaitu kita ini. Mari kita angkat ujian dari Kidung Ceria 223, Tuhan kau memanggil aku. berdoa pembukaan ya lipat tangan, tutup mata tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih karena pada hari ini kami, berada, kami boleh berada di tempat ini tanpa korang satu apapun ya Tuhan kami mau memuji dan nama namamu dan mendengarkan firmanmu karena Kiranya Engkau berkati kami supaya kami boleh beribadah dengan baik terima kasih Tuhan Yesus Haleluya amin Adik-adik sekarang boleh kembali duduk ya. Adik-adik siapkan alkitabnya ya. Kita mau membaca Mazmur pujian nih. Mazmur pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 1-7. Udah ketemu? Kalau susah nyarinya boleh loh minta tolong cariin sama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini. Udah ketemukan? kan? Masmur 26 ayat 1-7 yang begini bunyinya. Masmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 26 ayat 1-7. Doa mohon dibenerkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi misbahmu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib Adik-adik, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi Kita dapat menyimpulkan bahwa kasih Tuhan sungguh besar di hidup kita Sehingga kita sebagai anak-anaknya harus membangun komitmen dengan selalu berbuat baik Untuk merespon Mur yang kita baca tadi Mari kita angkat pujian yang berjudul that is good diulang dua kali adik-adik dan pikiran kita kita dengan firman Tuhan hari ini yuk Shalom dan selamat pagi adik-adik semuanya bagaimana kabar adik-adik semua Kak Vivi harap pastinya adik-adik semua dalam keadaan sehat semangat dan penuh dengan sukacita ya pada hari ini Kak Vivi akan mengajar anak kecil dari kelas 1 sampai 3 Kak Vivi mau tanya nih sama adik-adik, adik-adik sudah mandi belum? Andre, Nathan, Xavier, sama Karina, udah belum, udah mandi belum? Udah wangi belum? Terus udah rapi belum nih? Given, Renaya, Cecilia, sama Mika. Udah dong pastinya, lalu udah siapkan diri belum nih? Mia, Welly, Nol, sama Beatrice nih. Terus jangan lupa yang utama Alkitabnya, udah disiapin belum? Abby, Ethel, Sergio, dan Jenna. Kalau udah, kita buka Alkitabnya dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Buka Alkitabnya dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Sudah dibuka adik-adik? Kalau sudah, biarkan Alkitabnya dalam keadaan terbuka. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini, kami dapat berjumpa walaupun secara online Tuhan. Hari ini kami ingin beribadah, jaga dan lindungi kami supaya kami bisa beribadah dengan baik dan lancar Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi alkitabnya sudah dibuka, dibukakan. Mari kita membaca alkitab Ezra 1 ayat 1-5. Begini bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dengan perikop, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun pertama, zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat kedua: Beginilah perintah Kores: Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Allah Semesta Langit, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat ketiga: Siapa di antara kamu? termasuk umatnya Allahnya menyertainya biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel yakni Allah yang diam di Yerusalem ayat keempat dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas harta benda dan ternak. Di samping, persembahan sukarela bagi, di, bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat kelima, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yahuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat, pulang, dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik tadi sudah baca Alkitabnya kan? Tadi yang kita baca dari Alkitab apa ya adik-adik? Ayo, siap dari Alkitab mana? Ya, benar, Kita akan membahas Nabi Ezra. Siapa sih itu Nabi Ezra? Xavier, Noel, Beatrice, Mia, Karina, Nathan. Siapa sih Nabi Ezra ini? Oke, Kak Fifi kasih tahu ya. Jadi Nabi Ezra ini adalah seorang imam dan ahli Taurat yang ada di Yerusalem. Apa sih tugas Nabi Ezra ini? H. Sebelum Kak Fifi kasih tahu Kafiviv akan menjelaskan sembari menceritakan untuk adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, adik-adik kenal tidak bangsa pilihan Allah dan merupakan bangsa paling besar. Jadi, adik-adik kenal tidak? Seringlah disebut ketika di sekolah minggu. Ya, benar, bangsa Israel adik-adik pada saat itu bangsa Israel mendapatkan hukuman loh dari Tuhan. Wah kenapa bisa ya kak? Ya karena pada saat itu pemimpin-pemimpin bangsa Israel dan umatnya yang lain uh, tidak taat saat itu sehingga bangsa Israel dibuang ke tanah pembuangan yaitu Babel selama 70 tahun lamanya. Wah lama banget ya adik-adik. Terus selama 70 tahun ini Tuhan melihat bangsa Israel ini begitu lemah Tuhan begitu lemah adik-adik sehingga Tuhan mengampuni mereka dengan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem melalui Raja Kores adik-adik ini nih Raja Kores nih Nah dari Raja Kores ini memberi izin bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem dari tanah perumungan Babel Nah adik-adik tapi nggak semuanya loh balik ke tanah Yerusalem itu karena e, mereka akan mengalami perjalanan yang jauh Kira-kira berapa lama ya Dan jaraknya itu 800 km Nah karena tidak semuanya Banyak diantara mereka sudah terlalu tua adik-adik Terus mereka juga sakit-sakitan Sehingga e, untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh Bangsa Israel ini juga nggak hanya pulang aja ke kampung mereka Tetapi mereka ada misi loh adik-adik Apa ya misinya? Misinya itu membangun rumah Tuhan Nah sehingga Raja Kores ini berkata Berikanlah perak dan emas dan pemberian-pemberian lain kepada orang-orang Yang akan yang akan berangkat pulang untuk, untuk membangun Yerusalem dan baiknya Nah adik-adik dalam perjalanan itu mereka menempuh perjalanan selama 4 bulan lamanya adik-adik Ih -adik, eh, lama banget ya Jalan dari Babel sampai Yerusalem Nah, sampai di Yerusalem mereka tuh sampai pada tepat waktu Adik-adik. Tapi bangsa Israel ini bingung, wah. Gimana ya mereka cara membangunnya? Karena mereka tidak tahu membangun sebuah bait Allah. Mereka bingung. Pekerjanya dapat dari mana? Terus bahan-bahannya dari mana? Nah, Nabi Ezra ini Adik-adik, pilihan Allah dan diperintahkan sama Tuhan Allah untuk menjadi alat baik bagi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini menyemangati eh, apa? mendapat semangat dari Nabi Ezra untuk ayo semuanya kita bangun. Jadi eh, Nabi Ezra gak hanya menyemangati iman mereka tetapi memberitahu gimana sih caranya membangun? Gimana caranya eh, apa membuat semen dan segala macam Nah, contohnya nih adik-adik, rumah Tuhan ini kan tempat di mana kita beribadah dan melayani. Kita semua dipanggil untuk turut serta dalam membangun dan berkarya. Tapi enggak hanya bangunannya aja yang harus terbangun, tetapi kehidupan kita juga. Contohnya nih, di Indonesia ternyata adik-adik ada saudara kita yang di seberang itu membantu kita membangun gereja. Bahkan membantu kita untuk membersihkan gereja. Jadi kita saling tolong-menolong dan saling bergotong-royong ya adik-adik. Nah, gimana sih cara dasar kita membangun e, gereja maupun iman kita adik-adik? Yaitu kita harus mengikuti surat perintah Tuhan dengan rajin baca Alkitab, berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Ingat ya adik-adik? Dan yang terutama karena saat ini pandemi ada 3 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Dan yang paling dasar dalam diri kita menjaga imun dan menjaga iman ya adik-adik. Nah, Tuhan juga mau ngingetin nih buat adik-adik menjadi anak yang penurut dan semangat dalam melayani. Siapa di sini yang mau mengikuti perintah Tuhan? Nathan, Karina, Sergio, Noel, mau nggak mengikuti perintah Tuhan? Nah kalau mau dan adik-adik bersedia Tuhan pasti akan memberkati adik-adik untuk membangun dan melayani berdasarkan kemampuan yang adik-adik miliki loh. Nah sekian firman pada hari ini. Amin. Halo selamat hari minggu semua. Hari ini ke Yakobus sebagai kalian aktivitas kalian ingin mengajak kalian membuat gambar gereja dari kertas. Apa aja sih bahannya yang dibutuhkan? Oke. Uh, bahannya itu simpel banget. Adik-adik bisa menggunakan kertas origami warna apa aja. Lalu juga bisa menggunakan uh, kalender bekas yang belakangnya, yang bening. Atau kertas buffalo atau kertas hafes berwarna juga. Terserah adik-adik. Oke, okay, kita akan mulai dari uh, ininya dulu kalendernya dulu. Uh, kalendernya adik-adik membuat potongan dengan panjang 21 dan lebar 12. Nah, setelah itu... Kita pindah ke origami Origaminya diapain sih? Oke, origaminya itu kita akan potong kecil dulu Dengan persegi ukuran 6x6 atau 7x7 Nah, setelah sudah bikin ini Pertama kita akan tempelkan ini dulu Sebagai bangunan awalnya Di atas uh, kertas kalender tadi Pakai lem atau pakai double tip juga bisa ya adik-adik Seperti ini Tapi kan belum ada ada atapnya nih Nah adik-adik bisa tambahkan atapnya Dengan membuat segitiga Seperti ini Kalau mungkin gak kelihatan karena kecil ya adik-adik Mohon maaf Nah adik-adik lalu lem Segitiga itu di atas Bangunan rumahnya Jadi deh seperti ini Nah tapi apaan sih yang kurang kita boleh nambahin pintu ataupun jendela. Adik-adik bisa membuat jendela seperti ini, kayak kobus punya, kecil seperti ini, kotak, bisa bikin dua jendela, ataupun adik-adik sendiri juga boleh kok gambar jendelanya pakai pensil warna atau spidol di rumah. Jadi, seperti ini untuk jendelanya. Lalu, kayak Kobus pengen nambahin pintu, Pakai origami kecil seperti ini ukuran persegi panjang yang sangat kecil. Oke lem atau double tip juga bisa adik-adik ya. Oke. Okay. Setelah udah ditempel, ini masih ada yang kurang adik-adik. Kalau gereja biasanya identik dengan apa sih? Oh iya, salib. Nah adik-adik bisa menggunakan. Uh, bisa menggunakan spidol, pensil warna ataupun membuat salib dengan kertasnya di bagian atapnya. Oke, udah jadi deh untuk dasarnya. Nah, ini kan masih kelihatan sepi nih, gak ada isi-isinya. kayak pobus harap kalian bisa menghiasi uh, sekitaran gerejanya dengan pensil warna, spidol ataupun mungkin kreasi adik-adik sendiri bisa nambahin orang. Nambahin pohon ataupun mobil atau jalan terserah adik-adik ya. Jadinya seperti contoh kayak kobus tadi. Ada matahari, ada kawan, pohon. Udah itu aja. Kayak kobus tunggu ya aktivitas kalian di grup Papworth PA Shalom. Dadah. Gimana nih adik-adik Firman Tuannya? Bisa dimengerti kan? Jangan lupa kerjain aktivitas hari ini ya dan kirim aktivitasnya ke grup PA Shalom. Kita sudah bernyanyi, membaca Alkitab, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya, Adik-adik. Persembahan yang Adik-adik sudah kumpulkan, disatukan dengan persembahan keluarga di rumah ya. Persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dikirim ke kantor gereja dari hari Selasa sampai Sabtu. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa ditransfer melalui barcode di sini ya. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan warta PA Warta PA yang pertama Kami seluruh pelayan pelkat PA Shalon Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik layan maupun kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai 7 Maret Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak Warta PA yang kedua Adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah nih di kolom komentar di bawah ini Gimana tuh contohnya kak? Contohnya Naomi kelas tiga sudah beribadah Kalau adik-adik kesulitan boleh minta tolong sama pendamping adik-adik selama ibadah baik mama, papa, ataupun yang lainnya Yang ketiga, mama, papa, oma, opa, atau pendamping adik-adik ibadah Jika memiliki kritik atau saran untuk ibadah ini, kami segenap kakak layan akan menerima dengan terbuka Bisa melalui whatsapp grup atau bisa melalui link di bawah ini juga Nantinya, kritik dan saran akan diterapkan di IHMPA selanjutnya. Porte PA yang terakhir, kakak mengingati nih sama adik-adik dan juga mama papa. Kalau minggu depan, kita akan tetap beribadah bersama lagi di HMPA Online Shalom Depok. Jam 7 pagi, tetap di channel Youtube GPB Shalom Depok ya. Wah kakak-kakak, sudah sampai nih di ping ibadah. Berarti udah mau berpisah lagi nih sama adik-adik. Gak apa-apa ya, semoga firman Tuhan dan pujian yang sudah kita nyanyikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, karena kita udah ada di pengunjung ibadah kita nih kak, kita mau akan satu pujian lagi nih kak. Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, kita mau menyanyi lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus Kita sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan yang kita punya kepada Tuhan. Hari ini, Kak Vivi mau menutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah beribadah dengan baik dan lancar. Maaf Tuhan, walaupun kami masih ada yang uh, bercanda, bermain, ataupun berbicara Tuhan. Jadi Tuhan kiranya firman yang telah kami dengar bisa bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi anak Tuhan yang membangun iman dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selamat hari Minggu Adik-adik sampai bertemu minggu depan ya. Dadah.